Ya Selamat siang teman-teman. Yuk kita buka kelasnya dalam doa ya. Saya pimpin dalam agama Kristen, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom Meeting ini. Kami mau melanjutkan materi kami untuk unit 4, uh, modul penjualan, Sales Order Fulfillment. Kiranya yang berkati kami, kami bisa menyelesaikan materi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, halia. Amin. Ya. Teman-teman boleh bantu nyalakan kameranya. Kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita ya. 3, 2, 1. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita teman-teman unit 4. Kalau di minggu yang lalu kan kita bahas tentang uh, pembelian. Hari ini kita akan bahas lanjutannya. Nah, materi lanjutannya itu adalah modul penjualan. Sebelum saya masuk ke materi, silakan teman-teman. Ada yang mau menyebutkan bagian 1-7, kalau 8 kan nanti ini di unit 5 ya. Ini masih ingat nggak apa aja nih 1-7, silakan. Kalau ada yang mau, ini tuh ini, lanjutannya ini, silakan. bagian bagiannya Ci. ya, Ya, bagian-bagiannya. Silakan, nail. <laughs> betul Ci pernah inget tapi lupa atau mau satu-satu teman-teman yang Ed. satu itu rasanya dari gudang Ci ya gimana Antana? yang satu itu dari gudang hmm? satu itu dari gudang minta permintaan karena bahannya dibutuhkan nggak ada ya dari gudang dia. Gudang tuh apa storage terus? Dari itu minta ke si suppliernya, minta ke apa, minta ke bagian ya? Supplier berarti suppliernya, Hah? bagian pembelian. Eh, bagian pembelian baru ke supplier dari ya Pembelian ya dari pembelian, supplier, ke... terus pembeliannya terus. Pembeliannya dari pembelian masuk ke uh, uh, apa? Kakutan situ, kasbon ya atau yang itunya? Uh, iya, masih, masih pembelian juga sih ya, berarti ya. Oh, belum, ini baru kita pantau order kita sampai mana. Tracking. Belum ke accounting ya. Terus? Lalu itu terus. <tuh> iya apa ya? <tuh> terus shifteh uh, barangnya sampai kan? Barangnya ya, sampai. Itu barangnya sampai. Masuk ke gudang lagi. Masuk ke gudang terus? Invoice masuk, in, masuk invoice tuh, mas, berarti masuk ke bagian uh, accounting. Ya, betul. Tagihannya Yaitu ya. Tagihannya, invoice-nya. Itu pembayaran masuk akunting ke 5. bagian supplier pembelian. Ya, betul. Pembayaran oh, iya. ke supplier di unit 5 nanti yang 8 ini. Oke, satu lagi. Teman-teman masih ingatkah gambar coret-coretan saya yang waktu di pertemuan yang lalu? Kita coba ingat-ingat lagi ya, bentar Bersihin dulu papan tulisnya. Karena materi yang minggu lalu itu akan nyambung ke yang sekarang. Jadi benar-benar harus mantap. Tadi dari yang gambar, kita mantapkan lagi ke dokumen. Teman-teman masih ingat ya, saya bagi dua. Apa aja nih silahkan ada yang mau menyebutkan. Oh, bentar, poin dulu ada yang mau bantu gambar yang waktu minggu lalu company sama vendor Ray, Sebentar, Ray. Ray. yang paling atas apa Ray minggu lalu oh, company company As. yang paling atas company company Company kita berarti IDES, yang di bawahnya vendor. endor itu, vendor kita BALTUS. terus. Dokumen-dokumennya, rey, masih ingatkah? Uh, purchase requisition. Purchase requisition. Ini adalah surat permintaan pembelian dikirim ke tadi bagian pembelian ya. Terus bagian pembelian membuatkan dokumen apa nih di sini. Boleh jawab Ci. Boleh Pak Seher, ya, silakan. Request for quotation. quotation. Betul. Request for quotation. Request for quotation itu surat permintaan pemenawaran. Setelah itu diapain? Kalau mau lanjut yang lain boleh langsung ya sebutkan nama. Di inquiry bukan sih? Dikirim ke vendor dokumennya. Di vendor jadi inquiry. Inquiry itu pencarian harga. Lalu berikutnya karena Barapun. Ya, masih hasil saya atau ada yang lain? Silakan yang lain. Boleh dilanjut? Quotation Ji? Masih hasil saya ya? Ah. itu quotation. Yuk dilanjutin sama yang lain yuk. Habis ini quotation itu berarti surat penawaran. Surat penawarannya dikembalikan ke company kita. Karena kan dia dari pencarian harga, menawarkan ke kita quotation, berarti ini adalah jawaban dari request for quotation. Selanjutnya, lanjutkan oleh yang lain, yuk. Masih ada anak, Edward. Purchase order. Play lagi. Key. Ya. Berikutnya, yakin membuat purchase order. Setelah PO, setelah PO, jadi invoice. Cik. Nathan yang halim lagi. Setelah PO. Setelah PO apa? Order. Setelah PO dikirim ke vendor kita. Di vendor menjadi sales order. Oh sales order. jadi sales order jadi. Di sales order lanjutannya apa? tagihan Wey, belum, belum tagihan ini memang oh, urus urusannya si vendor sih ada yang bener. lain ayo yang lain Wedi, Matthew, Salim dikirim bukan Ci betul, dikirim. pengiriman harusnya lagi, ayo yang lain pengiriman setelah itu Seleferi. Setelah, Setelah itu, itu, karena sudah dikirim oleh vendor, sampai barangnya di ta... perusahaan kita. Ini adalah? Ayo, teman-teman yang -teman lain. Jangan yang itu-gitu dari Bukan, itu Siapa yang jawab barusan? Salim. Salim? Apa, Salim? Lanjutannya? Eh, bukan dari free order. Setelah di delivery sama vendor, sampai di perusahaan kita jadi apa? Jadi tagihan harusnya. Bukan. Ayo, bukan. Dokumennya, Dokumennya adalah... teman-teman. Kita terima dulu barangnya sebelum tagihan. Jangan mau ditagih barang yang kita tidak terima. Oh. Ya kan? <laughs> Yes, si. Oke, okay. terus di sini gambarnya waktu minggu lalu ada billing terima di kita apa nih dokumennya invoice invoice Matthew ya invoice Metis verification ya. betul invoice verification jadi ini adalah keseluruhan proses yang minggu kemarin kita eh, kerjakan, mulai dari pembuatan PO, masih ingat t boleh sebutkan t kalau yang ingat? t untuk membuat PO? ME21N Lagi lagi, ayo yang lain dong, <laughs> ME21N Terus setelah kita bikin PO, ini kan bukan urusan kita ya Ini urusan vendor kalau di, minggu, di materi minggu lalu Urusan kita adalah membuat dokumen pembelian pakai ME21N Kemudian setelah itu kita terima barangnya Nah terima barang ini, tiketnya apa? Masih ingat teman-teman? Migo Migo bukan Migo, betul Setelah kita terima barangnya kita terima tagihannya kita kan diem diem aja nih udah terima ada orang diem aja sampai vendor mengeluarkan billing kita terima tagihannya nah ini tiketnya apa teman-teman invoice? Miro. Miro. Eh siapa ya? Salim. Salim ya? Ya Salim. Salim udah Miro betul. Miro. Nah ini tikotnya teman-teman, jadi me 21 n untuk membuat PO, MIGO untuk membuat uh, good receipt, penerimaan barang, atau teman-teman lihat tulisan di kanan bawah itu material dokumen, namanya material dokumen, kemudian yang ketiga uh, Miro. Nah ini pada saat posisi kita beli barang ke vendor. Sekarang posisi kita itu kebalik teman-teman, pindah ke sini dulu deh posisi kita itu sekarang kebalik. Nanti gambarnya akan kebalik posisi kita di bawah. Nah, hari ini itu kita order fulfillment. Order fulfillment itu modul penjualan. Yang ini. Siklusnya seperti ini. Tapi di sini teman-teman langsung sales order. Membuat sales order. Lalu kalau mau menjual karena posisi kita sekarang sebagai penjual kita ngecek apakah barang yang kita mau jual yang dipesan oleh customer itu ada stoknya kalau ada, kita keluarkan dokumen untuk mengeluarkan barang dari gudang karena perusahaan kita yang jual ke customer maka kita juga harus pikirkan transportasinya untuk pengiriman barangnya pakai apa setelah itu langkah yang kelima ini ada Picking sama Packing Picking itu misahin barangnya supaya tahu, oh ini di gudang pisah ini buat uh, customer rohrer yang, yang sudah pesan ke kita Picking kemudian Packing benar keluar barangnya dari gudang disiapin sampai akhirnya keluar dokumen Good Issue ini ini adalah dokumen keluar barang dari gudang setelah do, uh, keluar barangnya dari gudang maka perusahaan kita bikin billing tagihan ke customer karena customer diam-diam aja kalau dia nggak ditagih terakhir setelah itu baru payment processing nah prosesnya seperti itu teman-teman kalau di buku teman-teman di yang halaman sebelumnya di sini ada namanya pre sales activities pre sales activities ini dua yaitu inquiry sama quotation ini disebutnya pre-sales activities. Ada yang kepikiran nggak, kenapa sih inquiry sama quotation ini jadi pre-sales activities namanya? Dan dia di siklus tuh nggak ada. Begitu di siklus tuh tadi masuknya tuh langsung sales order. Nah, kenapa inquiry oh. sama quotation ini jadi pre-sales activities? <kuh> Saya mau jawab, sih. Ya, silakan, Atan. Kalau, karena kalau ini mah bahasa ini ya, bahasa dagangnya, Ci, kalau misalkan Uh, orang ada yang mau order itu Dia Kan inquiry itu kita nyari barang Semua quotation itu ketersediaan barang Orang belum tentu bisa Mau order gitu okay. Belum tentu deal, udah deal order karena Baru nanya doang Betul gitu. Inquiry ini kan nyariin harga Jadi orang baru nanya-nanya kita jawab Orang ngasih ke kita surat uh, Kita mau beli ini nih Nge-request kan, nge-request penawaran Kita balas ke mereka quotation penawarannya tapi yang beli belum tentu beli, benar ya, secara dagangnya seperti itu betul. Maka, kalau di siklusnya itu enggak masuk, di siklus ini enggak masuk. Jadi, kalau yang di sini itu yang sudah terjadi eh, penjualannya, benar mau beli ke kita. Sekarang kita balik ke gambar ini ya. Posisi kita sekarang, rubah yang di sini. digambar ulang aja ya supaya nanti bisa bandingin yang sekarang di atas posisinya ini adalah yang posisinya di atas ini adalah customer kita yaitu Rohrer yang posisinya di bawah sebagai vendornya ini adalah perusahaan kita. Waktu rohrer dia perlu ada kebutuhan, mereka membuat purchase requisition. Ini urusannya si customer. Kemudian mereka bagian pembeliannya membuat request for quotation karena ada kebutuhan, ini juga urusannya customer. Begitu dia kirim ke kita, di kita itu nyariin harga, inquiry. Lalu kita balas karena dia request for quotation, minta penawaran, kita bales pakai penawaran, quotation. Tapi si vendor ini belum tentu belanja ke kita. Makanya di sini, ini namanya pre-sales activities. Kalau vendor, eh, kalau sorry, kalau customernya betul beli ke kita, ini kan kita balas ke mereka ya, maka mereka akan buat PO. PO mereka sampai di perusahaan kita menjadi sales order. Di sini kita yakin bahwa customer ini pasti beli barang ke kita sesuai dengan PO-nya mereka. Kemudian setelah itu kita urus deliverynya. Nah delivery di sini ada detailnya picking sama packing Nah, nanti pada saat di exercise teman-teman harus ingat pada saat delivery create delivery-nya udah tapi benar-benar e, mengeluarkan barang dari gudangnya belum, maka nanti akhirnya teman-teman nggak -teman bisa billing. Jadi ada dua step yang penting pisan pada saat delivery ini e, picking sama packing itu nyangkut ke betul benar-benar enggak barangnya keluar dari gudang. Bikin delivery sih, bikin delivery, tapi ada enggak approval untuk ngeluarin barangnya benar-benar dari gudang. Nah, kalau approval benar-benar barang yang keluarin dari barangnya keluar dari gudang itu namanya post good issue. Kalau teman-teman enggak pencet post good issue, itu si barangnya enggak keluar dari gudang. Tapi kalau teman-teman pencet post good issue, itu artinya benar-benar barang keluar dari gudang, stok berkurang. Teman-teman nanti selanjutnya bisa create billing, bisa nagih ke customer. Tapi kalau hanya ngeluarin dokumen delivery aja, Anda nggak bisa bikin billing. Nanti berasa pada saat exercise nya ya. Kemudian ketika kita, jadi ini saya kasih catatan penting pakai merah aja. Penting untuk post good issue. Ini penting bisa, harus dipencet tombolnya. Kalau nggak tidak bisa mengeluarkan billing. Kemudian setelah itu di customer kan jadi good receipt barulah kita bisa mengeluarkan billing. Begitu kita sudah ngeluarin billing di customer kita ini ada invoice verification, dia mengakui bahwa ada tagihan segitu, seperti itu. Nah, kalau di sini, ini adalah yang akan kita kerjakan hari ini teman-teman. Bikin sales order, bikin delivery, pengiriman, kemudian membuat billing. Dengan asumsi customer dapat pesan ke kita, kita akan kirim dan kita akan tagihkan ke mereka. Sampai sini, coba dilihat gambarnya oh Kenapa yang kemarin inquiry-nya sama quotation-nya disebut sebagai pre-sales? Kemarin kan kita bahasnya yang atas, Ray Kemarin kita bahasnya yang atas, saya bikin dua supaya cara caratnya nggak numpuk di yang atas Inquiry sama quotation itu pre-sales activities, tapi kemarin kita bahasnya full yang atas ini kalau hari ini kita bahasnya yang ini posisi kitanya sudah sebagai vendor sekarang kemarin kan delivery di detail kalau sekarang ini karena kita materinya yang bahas sales order, sales and distribution berarti ini didetailkan seperti itu Bukan nggak dibahas ya, tapi karena kemarin kan bahasannya tentang pembeliannya aja. Posisi kita sebagai uh, customer kalau yang lalu. Kalau yang sekarang, barangnya udah ada di kita, dari vendor Baltus. Kita mau jual ke rohrer, customer kita tuh rohrer. Maka yang urusan uh, kita nyariin harga, kita buatin penawaran, kita terima ordernya, kita kirim barangnya, kita nagih, itu urusan sekarang ada di kita. Karena kita yang jadi... Uh, vendornya. Sampai sini dulu teman-teman. Oke, okay, enggak. Atau ada yang mau ditanya? silahkan Sebenarnya sama aja kan, sih Sama aja. Supaya coret-coretnya iya, aja, supaya coret-coretnya enggak nggak numpuk. Supaya coret-coretnya enggak numpuk di sini kan. Jadi uh, nanti mau nyatat tikot mau nyatat catatan-catatan itu kan jadi numpuk kalau sekarang kan teman-teman jadi Oh, ini minggu kemarin yang kita bahas fokusnya di yang atas, sekarang kita yang di bawah gitu. Oke, Ci. Oke okay, ya. Nah, ke belakangnya modulnya sama. Sekarang berarti kan obrolan kita udah nyambung. Ke bawah di modulnya itu kita bahas tentang reference dokumen. Reference dokumen tuh kalau minggu lalu PO itu PO itu eh good receipt itu reference dokumennya PO. Invoice itu reference dokumennya good receipt sama PO. Kalau sekarang eh delivery itu reference dokumennya SO. Billing itu reference dokumennya SO sama eh saya kebalik malahan. bentar, bentar. Delivery itu reference dokumennya dari SO, billing itu reference dokumennya delivery dan SO. Jadi kita bisa ngeluarin billing itu gara-gara kita sudah kirim barangnya dan benar customer sudah pesan ke kita. Gitu ya teman-teman? Sama aja, ya, betul. Ya, jadi teman-teman tuh nggak bisa tiba-tiba bikin billing tanpa e, pengiriman barang sama e, ngeluarin barangnya dari gudang, post-good issue. Kalau itu nggak dilakukan, billing itu tidak akan ke -create. Dia error bilangnya. Delivery juga sama. E, nanti kita diminta untuk nginput nomor SO-nya. Kalau nomor SO-nya nggak ada, kita nggak bisa delivery. Jadi dia constraint, nempel terus. gitu. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan dulu. Kemudian tentang master data. Master data yang di penjualan, ini dua, customer dan material. Kalau waktu pembelian, vendor dan material. Itu master datanya. Terus gambarnya juga berubah ya. Ini gambar truknya kalau dibandingkan dengan yang modul sebelumnya itu truknya masuk sekarang gambar truknya keluar berarti stok berkurang gitu ya. Kalau yang pembelian kan berarti stok masuk, stok bertambah, kalau sekarang barang dijual, stok berkurang. Terkait dengan accountingnya juga beda. Yang lalu itu hmm, create-nya input text, kalau sekarang output text. Karena yang bayar pajaknya customer kita. Kalau input tax kan berarti kita yang kena pajak ya, karena kita belanja ke vendor. Kalau sekarang customer belanja ke kita, customer bayar pajak. Nah, ini ya delivery, invoice dokumen, accounting dokumen. Nah ini account accountnya yang ada debtor, output tax sama revenue. Kalau belum bayar jadinya piutang. Nanti setelah customernya bayar itu jadi pendapatan buat kita seperti itu. Jadi, kalau pembelian udah mantap, ke penjualan eh, sudah nyambung. Oke okay juga, dokumennya seperti ini: order, delivery, invoice, atau billing. Ini ya, terus menghasilkan accounting dokumen. Sampai sini dulu, silahkan ada pertanyaan kah? Jadinya, kalau yang kemarin tuh, kita jadi customer buat perusahaan lain, sekarang kita jadi uh, perusahaan buat orang lain. Betul, Betul, Betul Ray. Saya lengkapin sedikit gambarnya supaya nyangkut ke accounting ya. Kalau di sini, kita belum bayar ke vendor itu namanya utang. Kalau di sini, customer belum bayar ke kita itu piutang. Nah nanti ada prosesnya. Prosesnya itu, kalau yang ini itu outgoing payment, kita bayar bayar keluarin uang. Di unit 5 itu nanti namanya outgoing payment. Kalau yang ini, nanti pas unit 5 kita selesaikan pembayar, customer bayar ke kita, namanya prosesnya itu incoming payment. Tapi dilakukannya nanti di unit 5 sih paling napa pin catatan juga kalau di sini master datanya vendor sama material. Kalau di sini customer dan material. Ini master datanya. Seperti itu. Nah, tinggal tikot ya nanti pada saat exercise kita catat juga ini tiketnya apa, supaya catatan kita lengkap. Nah, teman-teman UTS itu akan praktek, input data ke e, aplikasi. Jadi nanti teman-teman transaksi, e, bisa create materialnya atau kita pakai material yang udah ada, tapi pasti teman-teman akan lakukan proses pembelian, pembelian barang lengkap, setelah itu teman-teman jual barangnya. Seperti itu. Jadi lengkap prosesnya. Kalau pembayarannya belum karena materi sampai UTS itu baru sampai unit 4, unit 5-nya belum. Gitu ya teman-teman. Paling teori-teori dikit uh, terkait dengan pembahasan kita di unit 1-4 gitu aja. Silahkan kalau ada pertanyaan oke, dulu teman-teman. ya Tadi oke, Ci. Oh, oke. Okay. Sip. Kalau oke, okay, kita lanjutkan ke prakteknya. Kita bikin sales order, kemudian kita kirim barangnya, kita tagih ke customer. Nah, harusnya teman-teman sudah punya stok berapa ya? 100 ya? Sudah ngisi semuanya MMBE-nya? silakan dicek Sudah. menggunakan tickot MMBE punya stok berapa nih teman-teman. Kalau saya tiketnya MMBE eh duh. session expired. Ntar login ulang kelamaan berarti. kode untuk lihat stok MMBE. Kemudian material saya, saya lihat yang printer dulu ya. MMB nomor login. Nah, saya punya 100. Yang monitor juga saya punya 100. Teman-teman punya ya 100? Ada yang kurang dari 100 kah? Kalau kurang dari 100, teman-teman mesti ikutin dulu materi yang minggu kemarin. Sehingga stoknya bisa 100 di MMBE-nya. Nah, Untuk nyobain aja, kita akan ikutin exercise yang di buku. Berarti kita jualnya 10 printer dulu ya teman-teman, sesuai dengan exercise yang di buku. Nanti setelah itu, buat nilai quiz juga hari ini, teman-teman abisin stoknya. Jadi pada saat di MMBE dicek itu stoknya kosong. Seperti itu. Sekarang kita coba yang 10 dulu. Buat teman-teman yang udah mencoba lihat demonya di video, itu sama kok hanya kode aja ya yang beda. Kodenya kalau yang di video kan dia A. Kita kan kelasnya B. Udah siap teman-teman? Apakah sudah siap untuk exercise? Siap sih. Oh iya, ngomong-ngomong soal KTM, minta tolong Anang sama Raja. Kita udah mau dekat UTS. Apakah udah menginputkan KTM ke drive? Anang? Saya udah dari minggu kemarin, cik. Udah, udah ada. Anang berarti sudah, ya. udah input ke. Belum sih. Di ya, Anang ya. KTM-nya iya, Ji. Nanti saya lihat, terus kita coba yuk. Eksersisnya, kalau buku teman-teman udah dapat semua atau gimana? Udah ngambil, sih. Udah ngambil ya? Sip, udah lebih kebantu. Kah pakai buku. lebih bantu aja sih Ci, jadi nggak perlu blok-blok layar aja sih. Oke. Nah, sekarang kita di halaman pastrip 32 ya. Kita lakukan uh, sales order, ngeproses pembelian dari customer. Yang kita mau beli oh, supaya lengkap ya dicatat di sini juga. Yang kita mau beli, yang kita mau beli kan dulu uh, kita kan belinya printer. T, strip MMB, strip pagar-pagar Kita beli 10 ke vendor Baltus yang ini ya. Sekarang kita akan jual, buat jawab yang exercise itu, printernya kita jual 10 dulu. Jualnya ke siapa? Jualnya ke Rohrer B. Perlu ditulisin rinci nggak teman-teman? Kalau perlu, si. ya. Sisa 3 menit lagi, cik, bubar. Oke, okay, jadi nanti start ke itunya uh, di meeting yang baru ya. Ini materialnya ya. tulis dulu deh. Materialnya yang kita mau jual, test strip MMB, pager-pager. Customernya, kalau yang ada buku sebaiknya dicatat di paling depan tuh kode-kodenya. Rohrer B strip pagar-pagar. Jualnya 10 ya, teman-teman ya. Seperti itu. Kalau pembelian, kita beli materialnya T strip MMB strip pagar-pagar itu printer belinya ke vendor Baltus. Vendor kita ini. Catatnya aja ya di sini ya. Baltus B strip pagar-pagar. Nah, ini pembelian. Karena nanti UTS teman-teman lakukan transaksi seperti ini ya, ini penjualan Gimana nanti tinggal barangnya berapa e, 10, 100, 1000, seperti itu oke yuk kita mulai exercise 4 strip 4 nya ya teman-teman membuat sales order itu adanya di logistik kemudian sales and distribution sales order lihat tiketnya via 01 teman-teman jadi di sini biar nggak lupa tiketnya yang ini via 01 teman-teman, pada saat bikin SO ada yang salah, editnya pakai VA02, kalau cuman mau display, gunakan VA03 ya teman-teman, 123 oke, yang mau kita jual 10 printer ini tipe order type-nya OR bari ngisi juga, boleh, boleh juga ya teman-teman, sambil sekalian ngisi nah ini ketemu lagi, apakah ada yang masih ingat, sales organization distribution channel division ini kombinasi dari tiga hal ini namanya apa, Pak? Ada yang masih ingat nggak? Yuk, Anang, Edward. Masih ingat nggak kombinasi dari sales generation, distribution, channel, division, namanya apa? Sales area. Sales area lagi. Oh, Cici, <laughs> ya. ci, ci screen? Ya. Yeah. Uh, atau enggak? Aku soalnya itu. Yang Eduget, yang subgui Ah oh, baru keluar astaga, Kayaknya internet deh. Oke, okay, Ci. Oke. Okay. Nanti kalau kehambat ini mah udah ada di demonya sih ya. Jadi bisa dilanjutin. Chief division pakai nomor login atau no no? No no, divisionnya. Oh. Jadi salah satu division seribu distribution channelnya nya 10, division-nya 00. Ini seperti waktu kita nginput barang. Kalau, in, kalau masih ingat pada saat nginput barang, itu kan berarti kita nyatetin juga sales areanya. Nah, ini berarti barang itu dijual di sales area ini. Oke. Okay. to party. Nah, to party ini customer kita. Isi rohrer B strip nomor login. Karena tempat ngirimnya sama, kita tekan enter aja, nanti dia jadi ship to party. Nah, pastikan oleh teman-teman, namanya ada di sini ya, nama kita. Kita kan udah pernah tandain bahwa customer itu ada nama kitanya. Supaya kita yakin ini data kita. Terus di buku ada PO number, itu nggak wajib ya. Nggak wajib untuk diisi. Kalau di buku itu yang exercise ini namanya group strip pagar-pagar, itu tuh... PO dari customer. Tapi kalau customer nggak ngasih nomor PO juga nggak masalah, gitu. Nah, ini sementara saya nggak isi ya, biarin aja. Kemudian pengirimannya di sini diminta hari ini ditambah seminggu. Nah hari ini ditambah seminggu itu udah dibantu hitung oleh sistem tanggal 10 April. Nanti waktu teman-teman create delivery ingat-ingat tanggal ini 10 April. Karena kalau teman-teman tanggalnya beda antara tanggal yang di SO dengan yang di delivery, nantinya barang nggak bisa keluar dari gudang. ya. Jadi teman-teman mesti ingat requirement delivery date-nya berapa. Ini 10 April, berarti nanti pada saat delivery mesti tanggalnya juga 10 April. Terus setelah itu turun ke bawah, ini all item-nya buat ngisi barangnya apa yang dijual ke customer. Barangnya itu test strip MMB, nomor login, jumlahnya 10 sesuai dengan yang di e, buku lalu teman-teman tekan enter dulu periksa dulu betul nggak barangnya, printer, oke okay. kalau betul teman-teman boleh tekan tombol save sebelum tekan tombol save boleh silakan kalau teman-teman ada yang mau tanya dulu Standar order, order dicatat lagi. Ya, perlu dicatat nggak? Ya, saya. Sama kayak Regi, standar ordernya perlu dicatat Perlu, karena itu akan dipakai lagi pas delivery. Jadi siapin notepad seperti biasa, supaya kita tinggal copy paste ya, di-save aja, nanti dia keluar nomor standar order. Saya siapkan notepad. Catat itu nomor... yang nomor 15449. Ya. Itu yang nomor 15449. 1544 Soalnya. SO saya. Oh. Teman-teman punya SO-nya sendiri-sendiri. Mm, iya Cik. Berarti udah ya, okay. berhasil dapat ya nomornya. Kalau yang ada buku boleh tuh dicatat di bukunya halaman pasif 33 ada tabelnya kan? Boleh. Sales order number isi. Kalau mau pakai notepad juga boleh. Sampai sini, ada yang kesulitan kah, teman-teman? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Berikutnya, kalau sudah punya sales ordernya, kita lanjut ke delivery. Exercise 45, nah di delivery tadi, ingat-ingat ada post good issue yang nggak boleh lupa. Itu tuh di step nomor 2 sebetulnya, ya. Kalau yang ada bukunya kita akses ke sini shipping and transportation kemudian outbound delivery create single dokumen yang VL01N ini untuk create delivery VL01N Jadi tadi oh shipping Shipping and Transportation, VL 01N. Shipping and Transportation terus kemana ya kita di? Shipping and Transportation terus ke outbound delivery, create single document, VL 01N. Ci, itu cara nampilin kode-kodenya gitu gimana sih, Ci? Hmm, ini, yang Extras. More, Extras, Setting. Kalau saya nggak hmm. tampil nomornya berarti ini, um, Technical Information-nya belum diklik. Oke. Oh, okay. Betul nggak? sini. apa, sih. sekarang aja, tapi harus ngeklik-ngeklik lagi sih. Extras, Setting, Terus nanti di situ ada technical information. Yang display technical namenya di checklist. Nanti dia akan nampilin tikot-tikot ini. Yang? Display technical name. Nggak muncul ya kayaknya ya? Oh, udah sih. Terus itu di continue aja. Hmm, continue aja. Tapi jadinya hilang ceklik-cekliknya. Kita buka lagi aja. Logistik, sales and distribution. Tadi shipping and transportation, outbound delivery, create, single dokumen VL01N. Ada lagi teman-teman yang sulit? Saya lanjut ya teman-teman. VL01N. Nah, shipping point-nya seribu. Ini tanggal yang saya maksud tadi. Tadi kan requirement delivery date-nya date 10 April. Maka di sini tanggalnya harus 10 April juga, teman-teman. Hmm. Tanggalnya harus 10 April juga. Tanggal ini harus sama dengan tanggal pada saat tadi di SO. Requirement delivery date-nya tanggal berapa. Kalau sudah, kita bisa tekan enter. Periksa barangnya betul nggak printer kita. Kalau sudah oke, okay, kita tekan tombol save. Nanti dia akan menampilkan nomor delivery, angka 800 sekian. Saya catat dulu ya di notepadnya. ini nomor. Maaf, tadi saya Cek itu langsung di-save aja, sih. Betul, di-save aja. Di kalau sudah betul, printer ada nama kitanya, berarti betul seperti yang di-SO, kita bisa save. Oke, nggak ada yang diubah lagi kan enggak ada. Kalau, kalau sudah betul barang-barangnya, kita bisa siap delivery. Tapi ini belum keluar ya teman-teman barangnya dari stok. Uh, stok itu belum berkurang. Delivery itu belum mengurangi stok. Kita baru siapin bahwa ada customer kita yang pesen. Jumlahnya 10 printer. Kalau mau barangnya betul-betul keluar dari gudang, kita harus lakukan yang namanya post-good issue. Sampai sini dulu yang delivery, teman-teman. Ada yang belum dapat nomornya? Error, Ci. Oh, error. Kenapa errornya? Silahkan share screen. <tuh> hmm. ya Nah, lagi Halo. Tanggalnya benar. VL01N is not available. E. Eh coba back aja Nathan. Ah, uh -uh. terus coba masuk ke ini, masuk ke transaksinya logistik, logistik, sales, and shipping and transportation, outbound delivery, create, single dokumen, hmm. nanti nathan harus tampilin tiketnya tuh supaya nggak pusing, hmm. betul yang with reference. <coughs> Nanti aja setelah ini Nathan. Oh. Ya udah nggak apa-apa, klik-klik lagi. Klik. Itu kagok display. Ya. <laughs> udah pakai yang with reference kan ya? Tanggalnya coba. Yeah. Kayaknya nomornya kurang gitu. Atu okay. sih. Nggak mau. Masih nggak mau? Coba saya enter Kok bisa? <laughs> Oke, okay, save aja Udah betul tuh, printer nata 04 Eci, thank you Oke, okay. ada lagi teman-teman? Silahkan Nah ini saya masih di exercise 4 strip 5 ya teman-teman jadi kalau sudah punya nomor delivery, teman-teman harus post good issue. Post good issue itu di sini. Back, kemudian cari change, VL02N. Ini nomor delivery yang punya saya. Sudah muncul langsung karena nggak keluar dari aplikasi ya, jadi lanjut. Tombol ini nih teman-teman harus dipencet, post good issue. Begitu dipencet. tadi nih buat apa sih? Ini buat mengeluarkan barangnya dari gudang. Kalau tadi baru delivery barang itu stoknya belum berkurang. Jadi kalau ngecek MMBE itu belum berkurang. Kalau barang betul-betul berkurang keluar barangnya dari gudang kita harus lakukan post good issue. kalau yang ini code-nya apa ya? VL02N di change terus pencet yang post good issue. Di saya masih loading nih. Ini terus. Kayaknya semua ke sini deh. Semua ke sini. Hmm, servernya mah. Hmm. Uh, sorry tadi apa kurang kedengaran? VL02N. VL. Bentar ya saya oh, ke okay. sini aja. Biar lengkap ya. Ini kan tadi VL01N. Nah setelah VL01N kita harus VL02N. VL02N. PL02N itu mengklik tombol ini, tombol Post Good Issue ini. Nanti dia kalau sudah berhasil di Post Good Issue, keluar lagi tulisan delivery, nomor sekian, has been saved. Nah ini artinya stok sudah berkurang, barangnya beneran keluar dari gudang kita, dikirim ke customer. Kalau ini tidak dipencet, kita tidak bisa buat billing, step yang 4 strip. 6 itu nggak bisa sampai sini oke nggak teman-teman terus nomornya perlu dicatat sama di nomornya ya nggak usah, enggak. Ya. Enggak usah dicatat di cek ya. sebentar Ray duluan ya silakan Ray <laughs> langsung dicek aja ya buat pasti pokoknya eh, dia harus keluar notifikasi seperti ini betul-betul eh, berhasil Baru kita bisa lanjut ke yang 4 enam billing. Kalau ini nggak ada, kerasanya kan kayak nomornya sama ya. Nggak usah dicatat, nggak apa-apa, ini nomornya sama. Tapi kalau ini nggak keluar, billing nggak akan bisa. Gitu. Cik, kok yang saya nggak keluar ya? Coba, silakan share screen duluan. Bentar. Eh, Cik. Stop dulu. Ya. Tadi loadingnya agak sedikit lama, nunggu ya. Mungkin karena semua ada di transaksi yang sama, jadi dia nunggu. Mm -mm, coba back dulu. Ya, si. Buat uh, back dulu. Tanggalnya sama enggak Eh udah ya. Oh dua kali mungkin ya. Melakukan post good isinya dua kali. Uh, tapi yang pertama juga kayak gitu sih. Berarti belum keluar, yang dari yang di kiri bawah belum keluar lagi notifikasinya ya, Duat? Uh, belum. Tapi tadi sih nomor outbound delivery-nya udah keluar sih. Oh, berarti udah. nomornya sama kok. Nomornya sama dan hanya bisa dilakukan satu kali. Coba aja. Oh, tapi kalau yang uh, di klik post good issue-nya nggak bisa. Nggak bisa. Post good issue itu cuma sekali. Jadi ceritanya orang gudang... Uh, bilang, ini barang udah dipak nih buat customer rohrer B sekarang beneran mau dikirim beneran, post good issue gitu barulah stok oh, okay. kalau dua kali uh, post good issue gak bisa, dia cuma bisa satu kali berarti kayaknya tadi keklik dua kali mungkin ya dua buat... uh, kayaknya iya sih tolong baterai tolong baterai Ya, hanya bisa satu kali aja, teman-teman. Sudah berhasil, semua dapat delivery -nya. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu billing. Turun ke bawah, cari yang billing. Itu ada dua billing, ya, teman-teman. Sama aja sih, tikotnya sama. Yang ini VF01 VF di bawah juga sama, kok. Jadi, silahkan, teman-teman, sama aja. Tikotnya sama VF01. Ini untuk create billing. Saya tulis dulu di sini ya. Biar buat kita semua. Ini tiketnya VF Tiket untuk billing itu VF01. Nah, kalau kita belum keluar dari aplikasi, nomornya masih nempel di sini, teman-teman. Ini nomor dari free saya. Dan kalau betul nomornya ini, kita nggak ada nomor yang lain yang diproses, kita tekan save aja. Nanti di sebelah kiri akan muncul angka 900 sekian. Ini adalah nomor billing. Catat lagi di notepadnya. Nomor billingnya 939370. Sampai sini selesai prosesnya. Bikin SO Yang saya tulisannya no billing dokumen uh, were generated Terus nah, processing uh, statusnya incorrect Kalau no billing berarti uh, deliverynya belum berhasil Sebentar buat saya stop dulu Coba punya Edward di coba lagi Di share screen aja Edward. Ya, Yang punya Edward Kalau no billing uh, Balik lagi ke VL01N Vl01n Coba lagi di uh, enter lagi. Nah, ini kan udah enggak bisa. Back masuk ke Vl02n. Plus n Vl02n. Berarti tadi post good issue-nya belum. Sekarang coba diklik post good issue-nya. Masih nggak bisa juga. Coba back Edward. Nah, ini kalau yang Edward khusus berarti nanti caranya gini. Masuk ke outbound delivery. Ini nanti berarti pas UTS, Edward rada beda sendiri. Create. Kemudian. Eh, kenapa nggak ada? Coba menu yang lain, Edward, edit, harusnya ada transport order, go to, coba. Gak ada juga, more. Ah ini, berarti Edward rada beda sendiri, gak tahu mungkin salah di material atau di mana, tapi selanjutnya lakukan ini, Edward. Ke more, more terus pilih subsequent function, terus create transfer order, kemudian Edward eh, enter aja, terus save. Ada save nggak, Edward di bawah? Adanya postingan bawah, kanan bawah nggak ada save ya? Coba kalau di enter, hasilnya apa? Nah, itu posting. Ada posting Edward di bawah, saya ketutup sama jumnya. Ada ya? Wah, ini harus saya tandai nih. Edward biasanya tampilan di kontingen suka rada beda. Udah, Terus ke VL02N lagi Edward ke VL02N lagi Baru bisa post good issue Saya merasa kamu salah ngisi tanggal Edward Ngisi tanggal 9 gitu ya tadi Enggak, enggak salah ya Udah tanggal 10 bulan 10 4. bener ya, 10 bulan 4 Atau salah, enggak, enggak salah Nggak apa -apa. Tapi itu diingat-ingat kalau nanti pas UTS Mesti lewat more Terus uh, Subsequence function Create transfer order dulu baru bisa Nah ini sudah berhasil Sekarang kalau Edward ke billing bisa Coba langsung aja Edward ke VF01 Trust VF01 Pasti berhasil Safe. Nah udah ya Udah lengkap teman-teman yang lain ada ya teman-teman yang lain ada yang kesulitankah untuk sampai ke billing berhasil sejauh ini berhasil ya kalau berhasil berarti stepnya lengkap membuat sales order kemudian post delivery delivery abis itu benar-benar keluarin barangnya dari gudang post good issue terakhir bikin billing Nah, setelah lihat billing ini, kita kan pengen tahu, betul nggak yang kita buat tuh lengkap eh, dokumennya. Maka kita perlu lihat ke VF03. VF03 itu display. VF03 itu untuk display. Di sini input nomor billingnya yang 900 sekian. Di-enter aja. Kalau udah dilihat, dan teman-teman pengen lihat dokumen flow-nya bisa ke sini, display dokumen flow. Harusnya teman-teman punya 4 row data ini. Ini adalah nomor SO-nya dengan status complete, ini nomor delivery-nya status complete, kemudian invoice-nya di link kita tulisannya FI dokumen di generate dan accounting dokumennya not clear. Kenapa not clear? Karena kita belum terima pembayaran dari customer. Kalau nanti di unit 5 teman-teman proses pembayaran dari customer, maka statusnya akan berubah jadi clear. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Jadi untuk lihat ini menggunakan VF03, itu display. Terus teman-teman display dokumen flow. Lihat flow-nya seperti ini. Statusnya complete, complete. FE document generate, not clear. Nanti di unit 5 baru ini bisa berubah jadi clear. Nah, buat pembuktian ya. Apakah stok saya berkurang, stok printernya? Saya ke transaksi MMBE. Saya lihat printer saya, sekarang berapa nih printer saya? Stoknya jadi 90. Karena saya punya barang 100, terus saya jual 10, sisanya adalah 90. Sampai sini dulu, apakah teman-teman sudah berhasil? Cik. sudah si sudah 90 sudah 90 tadi yang yang create billing gimana sih coba Nathan boleh share screen tadi saya reconnect sih nggak apa apa di share screen aja nyampe sini ya sih Dani mm -hmm. eh nggak muncul itunya ya putus kayaknya oh udah udah Nathan udah berhasil ini udah ada angkanya 900 ratus ya. mm -hmm. Nathan Halo, gimana Cik? catat aja di nomornya, nanti pas display vf03 masukin nomor Nk itu, kalau nggak muncul kan bisa diinputin. Nomor billing. VF, vf 03 Nomornya udah dicatat? Oh, udah sih. Ya, pakai slash natan. Nah, oh iya, Kalian teman-teman pakai pakai layarnya Nathan. Kalau teman-teman nggak mau enter, kan tadi kalau saya kan enter terus masuk di kiri ada display document flow. Ini bisa langsung yang di kanan Nathan di atas di sebelah nah. revenue dokumen di kiri billing. Nah, ada display document flow bisa diklik juga untuk lihat langsung. Klik aja Nathan. Nah, ini statusnya sama ya, complete, complete, FI document generate, not clear. Berarti itu sudah lengkap. Oke okay. sih. Eh, kalau mau cara liat. lihat, cara lihat melihat MMB. Makan materialnya. Materialnya. Tape strip MMB. Materialnya yang mana? Yang printer. Kita kan jualnya printer. Tape strip oh, iya. MMB. Ya, dieksekut. Ya, Oke, okay. teman-teman yang lain, gimana? Ada yang masih kesulitan atau mau ditanya? Tugas teman-teman hari ini, materi udah selesai, exercise-nya udah selesai. Nanti, kalau kesulitan, boleh lihat lagi rekamannya, boleh lihat lagi video demonya. Tugas teman-teman hari ini adalah membuat agar MMBE-nya itu 0. Jadi semua barang yang ada di stok kita akan jual lepasin semuanya. Silahkan teman-teman mau satu kali transaksi, mau sekalian dipakai belajar mau dua kali transaksi, itu terserah teman-teman. Tapi stok eh, printer teman-teman buat jadi nol. Kemudian stok monitor juga teman-teman buat jadi nol. Nanti di kehadiran teman-teman yang hari ini bantu tuliskan username sama nomor materialnya ya teman-teman silahkan tambahkan itu jadi nggak usah ada screenshot, nggak usah ada apapun dari isian yang yang nomor material kode material, nanti saya cek apakah teman-teman sudah benar stoknya 0 untuk printer dan monitor yang saya nilai yang printer ya teman-teman kalau yang monitor tuh melakukan sendiri buat latihan. Pada oh, material tuh yang tadi aja. Yang, yang t utama yang nanti saya lihat yang printer, yang t strip MMB. Nah itu stoknya mesti nol. Kita coba supaya stoknya nol. Itu nggak perlu langsung hari ini kan bisa nanti kan? Itu kayaknya cepet ngerjanya. Terserah lah, terserah. Tapi yang pasti okay. itu kosong stoknya harus kosong. Oke. Um, Nanti kalau udah tinggal kok ditaruh di exercise itu aja. Ya, cik? Saya cuma minta nulis kode materialnya aja. Oke cik. Kode materi. Jadi nrp nama ketik kode materialnya sudah nol. Nah, udah kan? Itu tugas teman-teman. Boleh mau hari ini mau besok terserah. Silakan teman-teman. Minggu depan kita akan adakan kuis besar. Tapi kuis besarnya rada beda. Quiz besarnya, quiz besar berkelompok. Teman-teman mau berapa berapa nih? Berberapa berapa, berberapa untuk quiz besarnya? Berdua berdua atau bertiga bertiga? Jangan bersebelas ya. Mau berberapa nih? Silahkan ketua kelas boleh putuskan buat kita semua. Kan teman-teman udah terima tuh modul pembelian, modul penjualan hari ini. Minggu depan kita kuis besar buat persiapan UTS, tapi itu akan dikerjakan berkelompok. Bertiga, oh. tapi bertiga. ada yang dua nanti. Atau mau kelompoknya seperti yang waktu dulu? Bertiga. Kalau bertiga, yang bagi siapa? Saya atau Nathan? Mau dari Nathan? Hmm. Ciki aja deh, Cik. Saya ya, kalau saya yang bagi berarti nanti namanya akan ada di CLS ya. Siapa sama siapa bertiga berarti. Ada yang satu kelompok yang dua orang, nggak apa-apa. Nanti saya undinya. Ini pemilihannya pake. random ya, Cik? Ya, saya undinya pakai wheel of name ya. Bukan saya pilih raja dengan siapa, nggak. Saya pakai wheel of name ya. Oh iya. Jadi, Adil nanti teman-teman boleh nonton pengundiannya tapi nggak usah bareng-bareng gini lah, nanti saya rekamin aja jadi ada yang bertiga ada yang berdua ya kita akan kerjakan berkelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3. ya nanti namanya akan keluar di CLS selambat-lambatnya hari minggu lah ya Berarti kalau berkelompok itu dikerjainnya di dua akun atau satu akun? Kalau ngerjainnya mah eh, bisa di masing-masing akun, Ray. Jadi nanti bagi tugas, misalkan Ray bagian bikin PO, kemudian teman yang berikutnya bikin eh, good receipt -nya. yang berikutnya nanti invoice-nya itu bisa. Sendir -sendir. Kan kita mah datanya di terpusat kan? Servernya, Jadi bisa ngerjain, nggak usah harus ketemu bareng-bareng gitu Nanti tinggal koordinasi aja Lanjutin nih, saya udah selesai kayak gitu Oh jadi kalau mau beli berarti bisa pakai kode barangnya yang udah dibikin sama satu orang gitu ya Betul Nah kalau besok quiz besar kita nggak akan create material Kita justru pakai, misalnya temennya bertiga nih Saya panggil Anang, Edward, sama Natana Halim misalkan ya Nanti berarti mungkin soalnya, tolong transaksi untuk T-MMB01-10, MMB02-20, MMB03-30, misalkan kayak gitu. Nanti setelah itu teman-teman lanjutkan, setelah PO, siapa yang bikin good receipt, lanjutin lagi, siapa yang bikin invoice. Udah beres semuanya, lanjut lagi, siapa yang bagian bikin SO, terus bikin... Good Issue terakhir bikin uh, billingnya Kayak gitu Ci Ya Jadi untuk kehadiran hari ini kita tulisin Itu ya Ci uh, uh, Kode materialnya sama ya. uh, Username Username itu username akun 15SAP01 Sebenarnya dari nomor login juga udah ketahuan, nggak apa-apa, kode material aja, saya tekstil MMB aja, nomor login. Jadi minggu depan kita bakal bareng-bareng. Nah, karena kerjanya bareng, karena kerjanya bertiga, tentu waktu ngerjainnya bakal pendek. Jadi teman-teman harus sangat persiapan ya untuk step-stepnya yang ini. Jangan oh, bahan, ya teman-teman. Bahan, ya, eh, bahan materinya apa ya, Cik? Eh, apa? Bahan materinya apa ya, Cik? Ini. kemarin kemarin. Oh, invoice Kalau material enggak. Create material enggak usah lah. Okay. Kita pakai material yang udah ada. Create PO, create good receipt, create invoice, create SO, create delivery, create billing. Oke. Okay. Cuman nanti... Hmm, apa namanya Kalau biasa kan saya suka keluarin tuh Nanti bakal transaksi 10 printer Jual printer 10 Beli printer 10 Nah itu besok bakal dikeluarinnya pas di kelas Pas di kelas jam setengah 1 Sampai sini apakah oke? Okay? Oke okay, Cik Oke okay, ya Cik mau nanya, boleh uh, yang ngebuat printer itu di pertemuan kemarinnya, cik? Enggak, printer di pertemuan ketiga. Ketiga. Waktu bahas unikah? Materialnya belum tahu ya, minggu depan eh, apa? Siapa tahu nanti Hosea pakai materialnya Ray kan, nah itu nggak tahu. Yang pasti beli terus jual gitu aja sih teman-teman nanti UTS juga seperti itu kalau UTS kan teman-teman sendiri-sendiri kalau besok quiz besar teman-teman berkelompok sampai sini apakah oke okay, teman-teman Tiketnya -teman? diingat-ingat ya catatannya ini siapa tahu ada yang mau nge boleh juga ini ya ME21N, MIGO, Miro terus ini V01, V01N, V02N, V01 seperti itu. Nanti saya keluarin daftar namanya ya. Saya ini dulu undi dulu nama teman temannya Gitu aja hari ini, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kelasnya saya tutup? tadi teksnya itu apa, C? Yang tmb ya, sih. Ya, ya, tapi stoknya udah di nol, ya. Salim, udah sih, baru okay. ya. Untuk printer dan material, tapi yang saya nilai sih buat hari ini, yang printer. Kalau yang yang monitor, teman-teman mau kosongkan besok juga nggak masalah. Itu mau buat latihan, teman-teman aja. Oke, okay. yang saya lihat, yang printer ada lagi pertanyaan, teman-teman. Hari ini kosongin dulu material eh, yang printer, minggu depan. Kita kuis besar, tapi kuis besarnya sistemnya berkelompok. Seperti itu. Kelompoknya akan diundi pakai wheel of name ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Silahkan. Menurut saya nggak ada, Ci. Oke. Okay. Kalau nggak ada, tunggu ya namanya keluar di CLS. Nanti saya list siapa yang bertiga, siapa yang berdua. Minggu depan kita ketemu kuis besar, soalnya akan muncul di kelas. Jadi pastikan teman-teman uh, minggu depan hadir ya. Oke, okay, teman-teman? Oke, okay, ci Ya, saya tutup kelasnya okay. ya. Terima kasih, teman-teman. Ya, terima kasih ya. banyak, ci Sama-sama. Thank you, ci Sampai jumpa minggu depan, teman-teman.